Baiklah para sahabat yang selalu dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di malam hari ini tentunya kita dibuat bahagia banget persahabat ya Alhamdulillah malam hari ini Lesti Bilar tentunya tampil bareng di acara konser Lidia persahabat ya baru mulai acara aja tentunya kita sudah dibuat bahagia oleh Rizky Bilar ya, persahabat ya yang mana tentunya ini Romantis banget persahabat ya Rizky Bilar di sini gak rela untuk melihat Dedek Leslie kopror. Tentunya Abang Bilar di sini menggantikan Dedek Oles ke juara ya sampai jungkir balik tuh. Tentunya Abang Bilar aduh so sweet banget nih persahabat ya. Ini menunjukkan bahwa Abang Bilar sangat sayang banget nih gak mau tentunya calon bindinya kenapa napa nih. Ini adalah salah satu bentuk perhatian dan kasih sayang dari Rizky Billar ya. Apalagi tentunya kita dibuat bangga oleh kalimat lesi kejorang yang diucapkan persabat ya kata Dede. Tentunya jangan capek-capek tinggal menghitung hari katanya. Duh, persabat ya. Tentunya jaga kesehatan, kata dede Lesti, sambil elus. Bahunya Abang Bilar ini membuat kita semakin bahagia persahabatnya yang mudah-mudahan secepatnya tentunya kita mendapatkan kabar baik dan kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Postingan tersebut dari post kembali oleh akun Instagram Lesti Bilar Galeri Underscore yang mana di sini sebuah kalimat caption yang dituliskan Tinggal menghitung channel gak boleh capek-capek ya osas, tuh persahabat ya. <laughs> banyak tanggapan dan respon dari para fans yani dari akun Instagram Sasana bisa 14 mengatakan dalam kolom komentar Bismillah 24 Juli katanya tuh ada juga tentunya selanjutnya komentar dari akun Instagram Halima Aquarius 02 mengatakan dalam kolom komentarnya gak apa-apa biar kurus katanya Min, aduh persahabat ya selanjutnya di sini komentar dari Tia Tiara Kok jadi deg-degan katanya, duh, para sahabat ya, makin penasaran tentunya. Mudah-mudahan secepatnya kita mendapatkan kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Mudah-mudahan persahabatan ya, selanjutnya kita mendapatkan ciri vitamin manja yang lebih cute dari Lesti Bilar. Tunggu saja info dan kabar selanjutnya. Ini loh informasi di malam hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang. Minum, siapkan. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.